bertemu Aku ingin belajar bersama Aku kamu Walau tak belajar di sekolah Namun kau tak pernah merasa lelah Membimbingku dan mengajariku Walau dari rumah saing bersama pikir dan bersama sunnah